assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di badik podcast channel oke Gengs gimana kabar kalian mungkin pada sehat ya kan sebelum gua mulai kali ini yang belum bergabung bersama gua nih bisa ditekan saja tuh tombol loncengnya dan diaktifkan tombol loncengnya agar tidak tertinggal apa yang kita cerita di sini ya kan nah yang punya cerita menarik atau mana itulah ya kan bisa direkomendasikan ke kita ceritakan di medsos kita ya kan yang ada nanti di deskripsi kita ya kan oke gue langsung aja ke topiknya kali ini ya kan pembahasan kita hari ini mungkin agak familiar ya kan? kalian pengguna tiktok atau sosial media yang lain mungkin pernah melihat video yang akan kita bahas kali ini berhubung dengan sebuah kota yang isinya kombes atau para gembel Barat kan kasarnya ya kan e, pembahasa, bahasanya Bahasa kasarnya ya kan Orang tuh nawisma Yang menggunakan narkoba di publik alias tempat umum itu gimana ceritanya ya kan? bisa kayak gitu ya kan? kalau kita lihat di video yang beredar di sosial media kalian melihat bagaimana sosok zombie sebenarnya kalau kalian melihat di TV atau film atau di cerita-cerita lain zombie akan digambarkan sosok yang seram sebagai mayat hidup yang menyerang manusia tapi sosok zombie yang ada di pembahasan kita kali ini merupakan manusia biasa yang berada di bawah pengaruh narkoba yang anehnya itu mereka melakukan di depan umum kok gak ditangkap gitu loh langsung saja kita bahas dengan kota zombie Pilafeldia terjadi di Amerika Serikat disebut dengan kota zombie Pilafeldia Piladelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat. Selain itu, Philadelphia juga pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington. Philadelphia disebut sebagai kota zombie. Kawasan di Philadelphia yakni Kensington Avenue mempunyai suasana yang mengerikan hal ini lantaran sejumlah penduduk bertingkah aneh seperti zombie. Nah inilah kota tersebut bisa disebut kota zombie ya kan apa penyebabnya? Gua akan jelaskan, satu banyak pengedar dan pecandu narkotika, perilaku aneh warga, disebabkan oleh maraknya pengedar serta pecandu narkotika di kawasan Kensington. Tak heran, Kensington Avenue, termasuk wilayah darurat narkoba, di bawah pengaruh narkotika orang-orang terlihat duduk lemas, terkulai, dan jarum suntik tik yang menempel di tangan bahkan berjalan dengan sangat gontai. Suasana tersebut membuat Kensington terlihat seperti adegan film horor yang menghadirkan makhluk zombie. Philadelphia termasuk kota yang paling terpukul oleh masalah opioid pada 2019, kota ini mencatat 1.150 kematian akibat overdosis obat Angka itu naik menjadi 1.214 pada tahun 2020 Dan diperkirakan mencapai 1.250 pada tahun 2021 Selain itu, Pilafeldia mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi Dalam jajak pendapatan tahun 2022 oleh The Pew Caritable Trusts. Sebanyak 70% penduduk menyebutkan kombinasi kejahatan narkoba dan keselamatan publik merupakan masalah terbesar yang dihadapi kota Nah yang kedua, banyak tunawisma Sebagian besar warga yang menempati kawasan pinggiran kota adalah pecandu narkoba Mereka merupakan tunawisma hingga tunasusila yang tidak memiliki rumah bahkan tempat untuk sekedar berteduh Sebagian mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan Sebagian pengganti rumah Guna mengenanggulangi masalah tersebut Pemerintah setempat telah menyediakan penampungan Untuk para pecandu narkoba tersebut Namun banyak pecandu yang tidak memiliki tempat tinggal Di penampungan mereka justru memilih Buat tenda di pinggir jalan Tentu hal tersebut membuat Pemandangan kota terlihat kumuh. Namun di Filipina juga masih banyak organisasi yang peduli. Mereka memberikan bantuan sosial kepada para pecandu narkoba. Kalau di Indonesia pecandu narkoba itu udah diberantas. Tapi kalau di sana busa. Tak tahu kalau saya bayangkan kalau itu ada di Indonesia ya kan? Oke kita lanjut yang ketiga. Banyak tumpukan jarum suntik Tumpukan sampah jarum suntik banyak berserakan di jalan sudut kota Hingga taman melansir akun tiktok at Bellby Store Terlihat kota dia yang tidak terurus Pagar dan tembok bangunan penuh coretan Selain sampah jarum suntik banyak pula sampah lainnya Dan kotoran yang berserakan terutama di kawasan Kensington Dimana sebagai pasukan Pasokan fentanyl di, di Pilafelia telah menggantikan heroin yang tadinya merupakan jenis narkoba yang dipakai para pecandu di kota ini Fentality sendiri merupakan obat mereda nyeri yang hebat biasanya digunakan untuk kanker atau anestesi saat operasi Yang bekerja dengan cara memblokir sinyal rasa sakit pada sel saraf yang menuju otak Obat ini tersedia dalam bentuk suntik atau patch Transdermal yang berbentuk seperti plester atau koyo yang ditempel Obat ini juga tidak boleh digunakan secara sembarangan yakni harus menggunakan resep dokter Sedangkan selain tim adalah obat yang digunakan untuk mual dan muntah pada gangguan saluran kerna dan pada pengobatan dengan sitoteksi atau radioterapi Termasuk golongan antimetik yang dapat menekan mual dan muntah, obat ini tergolong sebagai obat keras dan penggunanya harus diresepkan dokter Selastik memiliki efek samping yaitu mengantuk diare, depresi, gelisah hingga ruang-ruang pada kulit Nah, untuk kalian yang bingung kenapa para pemakai narkoba di sini tidak ditangkap, karena sebenarnya daerah ini digunakan pemerintah sebagai tempat rehabilitasi terbesar yang mencakup satu wilayah di Philadelphia. Hal ini bertujuan agar pecandu bisa terlepas oleh obat-obat terlarang dengan cara perlahan. Kemudian proses rehabilitasi orang-orang di tempat ini juga diawasi oleh polisi, serta pakar kesehatan dan organisasi masyarakat sekitar. Di sistem tempelikel dia terdapat beberapa golongan yang memang hidup menetap di sini, yaitu para pecandu, hemilis, atau tunawisma, dan juga pemulung. Yang harus tetap diwaspadai oleh para pemakai obat-obat di sini yaitu jangan sampai terkena air liur atau darah mereka karena bisa jadi orang-orang di sana ada yang telah menghidap HIP. Aduh, serem banget ini sumpah. Gimana gue gak ngebayangin itu ada di Indonesia ya kan? Kacau kali ya ya kan? Oke okay lah begitu mungkin gue cukup dari gue untuk gue ceritakan disitu ya kan. Pilafel dia itu memang dulunya kota-kota kota gimana ya kota ya kota maju sih sebenarnya tapi ya di lain sisi itu ada yang namanya pemerintah itu pemerintah USA itu mengubah tempat itu menjadi tempat rehabilitasi para pemakai narkoba jadi di sana ada yang berperilaku aneh atau gimana atau marah-marah sendiri atau aduh musuh dan pokoknya ya kan. Itu jangan sampai ada di Indonesia ya kan Karena di Indonesia itu tempatnya para anti narkoba Anti narkobanya itu kuat sekali ya kan Jadi jangan sampai kau kena drugs Oke mungkin cukup bagi gue untuk berceritanya hari ini Kurang lebihnya gue mohon maaf Untuk saat ini gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh